Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di lantai 4 gedung Rektorat Kampus B Uin Raden Fatah Palembang dalam rangka pendampingan hukum dan penandatanganan MOU antara Uin Raden Fatah Palembang dengan Kejaksaan Negeri Palembang. Kamis 11 Mei 2023. Berikut liputannya. Kegiatan pendampingan hukum dan penandatanganan MOU antara Winraden Fata Palembang dengan Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang dilaksanakan secara langsung di Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus B, Jakabaring Winraden Vata Palembang pada Kamis 11 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang, Kasupsi Perdata, Kasupsi Pertimbangan Hukum, kejaksa pengacara negara, serta rektor dan jajaran Winraden Fata, Palembang. Kegiatan ini diisi dengan sambutan dan penandatanganan MOU antara Winraden Fata, Palembang dengan Kejaksaan Tinggi Negeri, Palembang, sekaligus penyerahan plakat. Johny William Perdede, SHMH, selaku Kepala Kejaksaan Negeri, Palembang mengatakan, Kerjasama ini diadakan sebagai kontribusi dalam memberikan pengawasan terhadap bantuan hukum kegiatan yang ada di lingkungan Winraden Fata Palembang. Lalu, Prof. Dr. Nyayu Hodidja S.A.G.M.S.I. selaku Rektor Winraden Fata Palembang, sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas terselenggaranya kerjasama ini bersama Kejaksaan Tinggi Negeri Palembang. Bagaimana tanggapan Ibu untuk... Wira apa Palembang ini mengenai kerjasama pendamping hukum pada hari ini Bu tentu kalau tanggapan saya Pak, sangat positif dan sangat senang ya dan juga bahagia karena akhirnya kita bisa bekerja sama dengan kejari dan tentu ini mendukung dari upaya kita untuk bagaimana penyelenggaraan terutama pengelolaan keuangan negara secara lebih baik dan lebih tertib sesuai regulasi itu lalu Pak tujuan Bapak dengan diadakan kerjasama ini ke depannya gimana Pak? Ketujuannya tentunya kerjasama ini di Bilang Perdata dan Tengah Suara Negara. Tentunya kerjasama Bukuli hadir dalam kerjasama ini. Bahwa kita mempunyai kemenangan bidang itu adalah itu support ke UIN sendiri, khususnya UIN ini, setelah kerjasama ini, agar regulasi terkuat yang dilaksanakan uin dalam mengelola pendidikan ini, bisa pendidikan tinggi, bisa berjalan seperti mestinya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang -tindakan tergoda untuk terlakukan teror. Dan terakhirnya Bu, apa harapan ibu kedepannya untuk Wilayah Peta Palembang setelah diresmikan kerjasama pada hari ini? Ya, kita semua berharap dengan adanya kerjasama ini lebih bersifat preventif ya jadi pencegahan jangan sampai terjadi sesuatu sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai aturan. baik bu menurut ibu bagaimana tanggapan ibu dengan diadakannya kerjasama antara Kejaksaan Negeri Palembang dengan Raden Fata Palembang pada hari ini bu? oke baik terima kasih sungguh ini sesuatu yang positif ya khususnya untuk perkembangan dan kemajuan Uin dan Pata Palembang karena dengan terjadinya MOU pada hari ini berarti kita sudah terjalin kerjasama dengan lembaga yang sangat uh, potensial untuk mendukung perkembangan dan kemajuan Uin uh, dan Pata khususnya di bidang hukum. Uh, lalu bu. Harapan Ibu ke depannya setelah diadakannya kerjasama pada hari ini gimana Bu? Tentu saja kita berharap implementasi yang sangat positif dari, dari setelah kerja, uh, kerjasama ini karena kita akan ada pendampingan hukum dari pihak kejari dan sehingga kita e, akan dibina, kemudian akan bekerja sama bagaimana e, kita mendapatkan pendampingan hukum yang baik sehingga kita e, apabila ada ada permasalahan, kita akan mendapatkan solusi yang terbaik dari pendampingan hukum tersebut. demikian liputan yang dapat saya sampaikan, saya Kurdiansa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa Televisi.